Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir Untuk menggambarkan kabar terbaru Seputar Les di Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung ya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya al sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat, setelah dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Goga pertama para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggah spesial dari Indosiar Yang mana Indosiar mengunggah sebuah postingan foto Leslie dan Milar Dan ada tiga tentunya foto yang tentu kita tidak tahu para sahabat Ya wow, siapakah tiga orang ini? Dan ada pertanyaan persahabatnya, siapakah yang akan menjadi saksi di akad nikahan Leslar? Masya Allah, tiga orang ini tentu adalah saksi di acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan? Coba kita tebak-tebak yuk! Guys, siapa yang kira-kira akan menjadi saksi di pernikahan Leslar nanti? Jangan lupa, temukan jawabannya nanti di Indosiar dan video.com ya! Tulis juga tebakan kamu di kolom komentar, takdir cinta Leslar, tuh persahabat ya! tentu dalam postingan tersebut banyak sekali yang menjawab di kolom komentar persahabat ya kita lihat nih di sini ada komentar dari akun Lester Lovers underscore Arab mengatakan Om Tukul, Abah Subki dan Ayah Kejora Tuh, itu adalah ketiga tentunya saksi yang akan menjadi saksi di acara pernikahan Lesti dengan Rizky Billar. Di sini kita perjawabannya sama semua nih ada Om Tukul. Ayah Kejora dan Ustaz Suki Persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan saja, tentunya kita Akan menyaksikan secara langsung Acara paling sakral Pernikahan akad Persahabat ya, dari Lesti dan Rizky Bilar, doakan yang terbaik Mudah-mudahan, tentunya diberikan Kelancaran dan kemudahan Semua rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah uginan terbaru dari akun Instagram Bang Bobi Suarez yang mana Bang Bobi mengunggah sebuah postingan, para sahabat, ya. Di sini ada Kucing Hinata, namanya nih, baru launching, Masya Allah, ini adalah tentunya pasangan dari Koto. ya ampun, nggak mau kalah nih si Koto para sahabat, ya. Tentunya ingin mengikuti bosnya nih, Masya Allah, luar biasa, papa dan bunda, Tentunya. Foto juga punya pasangan dan sudah hadir di rumah Rizky pilar sahabat ya yang bernama Hinata Masya Allah lucu banget nih <gifat> Kita doakan selalu untuk keluarga Leslar mudah-mudahan diberikan kesehatan bersahabat Di ya, hadapan kalimat caption juga dituliskan oleh Bang Bung Suarez Teman hidup foto yang bernama Hinata Masya Allah luar biasa Tentunya utuh ngeduluin bapaknya di persabat ya <gifat> Doakan selalu yang terbaik untuk Leslar Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan semuanya Dan tetap kita sebagai fans sejati Harus kompak dan solid mendukung, mendoakan Hingga mensupport Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar